Habis hujan ini mah. Tadi ada yang bawa mobil pribadi nggak bisa lewat. Satu, dua, tiga, empat Ini arah. <Hah? SILENGAL> Punya siapa? Gak <SILENGAL> tahu punya orang diambil ternyata ada bukan <tuk> <Duh>, aku <tuk> wang, wang, wang, wang kita balik, kita ke arah pelautan pasir dingin co, mesin kedinginan sampai susahnya nyala, anjir co, co, co, co, kucil tadi mana cuk Kucil, kucil, kucil tadi sampean bawah kucil. Kucil. Kucil. Kucil. kucil, kucil, tadi yang bekas jatuh cok. Wah, kurang gede cok wasu kurang gede cok ada yang gede lagi kan? berapa mas aku dua yo aku sama yang itu nih nih helm biru helm biru aja ditinggal sampai berembun, sampai basah <tuh> lagi mesin <tuh> Sekarang kita ke lautan pasir, saudara-saudara. Kamera udah ngerecord, oke udah ngerecord. Sekarang kita ke lautan pasir. Hati-hati di sini, rawan remblong, saudara-saudara. Aduh, ngisi bensin kita. co remblong lagi co dia mana habis kena remblong bal lihat pemandangannya cuk bagus gitu aduh ini henggar tadi gara-gara jatuh Cok. ah tadi kita jatuh saudara-saudara bro di jatuhnya dia aspalnya ternyata tadi Cok. kira-intel rumput tanjir eh, apa tanah menangannya anjir kalau pagi deh cakep gini bro di Mereka berdua kayak suami istri ya, ya. Tuh Kayak bapak sama ibu-ibu ya Love Hill, Hill Promo Tengger Semeru Aduh, handguard longgar lagi Enggak ada kunci lagi Eh, jatuh lagi handguard rameco di sini. Rameco Itu lautan pasir di bawah tuh. Ah, cak anjing. Selamat datang di Taman Nasional Brongo eh Brongo Bromo Tengger Semeru. Kuncial di mana ya? Kagak saya tahu ada kuncinya. Ada kuncial enggak? Ayo. Masak, Bu, cakep gitu coy, kau tan pasir anjir. kayak gitu cuk lautan pasirnya tuh kelihatan so, cera. pusung dhuwur partisipas eh partisipasi, eh partisipasi eh, partisipas, eh, bener woy bentar cu, aku mau ngerekam dulu cu lanjut, lanjut, lanjut Mengeluarin hp cok, mau ngerekam dulu cok kita bikin instastory ya kan hmm. tapi kameranya berembun cok anjing cok, kaget aku cok, asu ya harus lepas harus lepas sarun tangan guys Anjir, ini Antrian apa, Cok? Antrian Jeep, Cok. Ramai gini, Bromo, anjir. Wow, rame gini Jeep, Cok. Padat-padat, padat-padat, padat, Bromo, padat-padat, padat. padat, padat. Namanya gini Ngeri, macetnya cuk. Tuh liatin aja ah, Macetnya dari mana ini pintu masuk itu Ini ada yang naik lagi. maju cuk, maju cuk, Bromo macet masih, ini coba rombongan mau kan coba atas udah macet kayak gitu cuk. Tahu kenapa ya supir-supir jeep di sini kayak apa kayak songong-songong gitu. Maksudnya ya ini tuh macet, rame. sampai kalau mau marah-marah, enggak -marah, sabaran jangan jadi supir, Cuk. Jangan jadi supir pariwisata gitu. Kita di sini semua sama-sama ini. Tapi malah kayak tatapannya tuh kayak tatapan gimana gitu. Ini dia salah satu kenapa Apa Mobil pribadi dilarang masuk Soalnya kalau udah ke ketanam susah cok Terus kalau Tanahnya ambiar kayak gini Maksudnya kering kayak gini Satu-satunya supaya nggak ketanam tuh harus kencang jalannya Pokok lagi mogok lagi motornya tuh banyak yang ke tanah motor tuh Eh nah, kalau motor ke, mobil ke tanam susah jo kalau motor masih mendingan masih gampang mogok lagi bisa kirain mogok di sini ke sana ini jalannya harus kencang cusp ya motor stabil nggak ketanam kalau di sini agak keras tanahnya enaknya tuh kalau kesini pakai panas aspal kayak gini tuh pas musim hujan jadi tanahnya tuh lembab Baya. lembab terus Ya jadinya keras jadi lebih enak. Tuh banyak yang ke tanah banjir. Terus kencang, Cok. Aduh, susahnya tuh kayak gini. Kita udah kencang, terus ada yang ketanam di depan. Ya kita ya terpaksa berhenti dan ikut ketanam juga, Cok. licin Brodi, licin Brodi, pasir semua so. Ini kalau pakai bantau enak. Kemarin waktu dulu pas pakai tahu tanahnya keras, lembab habis hujan kan. Sekarang pas pakai ban supermoto malah tanahnya kering cok. So. Mana ini, si Dava duluan, duluan jalannya terus. Dengar tuh, <laughs> Di sini skill berkendara di latih, edi eh, latih apa di diuji uji. <laughs> harus kencang ini jalannya nggak bisa pelan, cuy. Aduh kasihan dia ketinggalan Wow licin bro Kayak jalan di atas TL -nya. Ambil jalan kanan Ambil yang bekas-bekas Jeep Wow Wow, wow. Mana tadi dia tuh, padahal tuh enak. Dia pakai jeep, cok. Kasihan orang-orang yang pakai motor setengah mati, tapi di klakson-klakson kayak gitu. Kayak gitu, kadang. padahal itu bisa wis apa? Bisa gitu, tapi ya gitulah kira-kira pada dimana mereka? nah ini tanahnya udah agak keras udah enak. kalau tadi tanahnya agak lembur apa sih ya di kering gitu hampir rame cuk bromo uh padat. kalau di sini tanahnya udah agak lembur brodi eh lembur apa? keras lembur hey. wuuuuuuu bromo kita putar-putar brodi eh jatuh co bensin udah, udah? Nah, ha nah, terserah nah, lewat, oh, lewat malang aja cu macet macet nanjak habis kampas kopling cu kan lebih dekat lewat sana nah, Ende aja ya di Bukit Letabis yo. Bukit, yes. bukit, bukit, itu, bukit, bukit, bukit apa Bukit Dora? Dora and the, and the Explorer. dulu, Peta, cari peta. yang bohong. <laughs> Patuku pasir semua cok as cok kamu jangan nanggung, los kan Buat. Nandir, aku oh, iya siapa cok yang mana? Arab Aprilia itu. oh iya, kemana cok nah, tadi, tuh, aku, masih di... Apa? malang di, di pasir yang banyak gitu, jangan dian, langsung aja cok mentokin mentokin cok Orang-orang pada bawa ayam yo. Mana ayam? Hah? Mana ayam? Teman sampean kan? Teman Dapat di situ Oh. Nih, di canggung, ada <tid> Tidur tadi ya guling-guling ya. dari jemputan. <tid> <tid> panas. Kemana, cowok? Ya ini warlok berkedok wisatawan, cowok. Buh, <laughs> rame brodi. Kita lanjut sampai sana, brodi. Kita ke de apa daerah lagi ke apa sih namanya? Ke sana apa sih? Ranupani, Ranupani. Cuk, wes sangil motor gendong motor anjing. wes sangil anjay! malah kepecat satu lagi, dua, cuk. itu harus kencang bro tapi di sini tanahnya nggak terlalu ini sih masih agak-agak keras jadi agak gampang Ninja nggak akan ketanam. Tapi kalau pelan maka tanam. Tapi kasian sepupu kucuk di belakang ketinggalan anjir. Lewat mana cowok? <laughs> Lewat mana? Sana salah jalan ngingir. Mana dia cowok Oh di belakangnya. Cini, sini sini sini. Walaupun layanimu, tetap Eh jatuh, Cok. nya lepas cuy nggak asik coy enggernya mah kasih dia ketinggalan lagi aja ready masih info promo masih eh, mas, eh. E -e -e -e. dicincuk tanam eh. Apa? 8, Ayo, bentar. Enggarku lepas-lepas, cok. Ready, mas? Eh. Satu, dua, tiga. Aduh, sakit pantatku, cok anjing. Wow! Goyang cok. <atchet> <ursday> <Wouw> promo masih ini, dia promo masih, masih kayak orang gila yang Aduh, ntar ngambil HP dulu, mau rekam bikin story. Kasihan kita ngebut-ngebut yang di belakang ketinggalan, Jok istirahat di sana. <Ukraine> nggak ada warung cok mau beli nggak ada warung. <tuk> <tuk> ayo. aku beli rokok cok pengen rokok aku. <tuk> hey, kan kalau di tanah yang... <tuk> nggak mau cok licin cok. <laughs> ah, tidak kerekam janji kah Ya, namanya bukit eh, Ranupani. bukan nih. malas aing depan Jeep, Cuk. Diklakson-klakson kayak apa ya? Eh? Padahal 4x4, Cuk, ngapain takut ke tanam anjir. Maksudnya ya, masa ada motor ketanam di depannya mereka di ini malah diklakson-klakson kayak apa ya? Eh? Kenapa, Cuk? mana rekam? rekam cuh? hah? yang ternyata pas berhenti aku matiin tuh kamera mati Cuk lo rekam ya? ya? kayaknya. nanti kita lihat di sana. Oh, akhirnya kita sampai di penghujung Cuk yang lain mana? bikin story dulu ya kan anjay, maksudnya ya, ngerekam gitu video hmm. debu cocok debu, angin angin kencang, jadi debunya pada tebel-tebel ini eh ini kiri, oh iya kiri lurus masuk ke itu ke padang itu, eh bener kan bener-bener weh debunya ya Allah langsung tutup visor ya. kalau lihat tutup visor Hai yang jir. Mana mereka anjir? Oh, di sana. Sana, Cuk. Sana. Aku beli rokok dulu Di sana sejuk, Cok. Dingin. Sini aja. Jauh, cok, ke sana lagi. cuk, sampean kayak tokek tiarap cuk, kayak toke lagi tiarap, emang tokek tiarap. <tair> <tair> liburan, liburan ke Bromo tanpa ayang itu Cuk <guloh> Setelah kita melalui perjalanan bersama, dimiara. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. ya SMA ya, terima kasih. SMI Sidoarjo. Woi, Kreter Suromati dong. SMI Batu. Woi. Kreter Suromati. Eh, Supermoto, Supermoto, Supermoto. Persatuan. Arak basi. Oh ya. Arak basi. Woi. Kreter Suromati. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, bang. Ayo. Ayo mari dong lemes ha? balik ini kan rental cuk kok keren rental motor? rental Oke ayo kita balik cuk. udah capek udah ngantuk. Ngantuk capek lapar. Jadi satu. Sampai di sini aja videonya karena baterainya juga udah mau habis. Jadi ditunggu nanti video-video selanjutnya. Ini udah mau jalan balik. Rame cuy di sini masih rame cuy. Ah? Sama aku juga cuy pengen kencing. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.